shalom kita berjumpa hari ini melalui uh, segala berkat dan kebaikan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan hari ini Saya rindu akan berbagi firman Tuhan dengan bapak ibu saudara dimanapun saudara berada hari ini mungkin sedang ada di rumah, mungkin sedang di jalan, sedang uh, di kantor atau dimanapun Mari jadikan firman Tuhan menjadi kekuatan Hari-hari ini, ada banyak orang ketakutan bilisah bimbang seakan-akan tidak ada kepastian. Nah, hari ini kita akan membahas bagian firman Tuhan, "Saya yakin saya rindu nah, bagian firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan baru buat Bapak Ibu sekalian. Hari kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. "Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Berbahagialah orang yang berlindung padanya Luar biasa firman Tuhan ini Ajaib firman Tuhan ini Dikatakan kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Mungkin kalau kita berpikir sejenak gimana baiknya Tuhan Saat ini kita boleh melihat Negara-negara uh, begitu banyak yang uh, terpuruk ekonominya oleh karena paparan virus uh, Corona ini Semua terancam Kehidupan ekonomi, kehidupan masyarakat terancam semua Bahkan di negara kita Di banyak korban mungkin sudah hampir 200-an Banyak yang terpapar Banyak OBP dan luar biasa, luar biasa sekarang ini Nah kalau kita melihat di situ Bapak Ibu sudah Rasanya gimana hidup ini? kok Nggak ada jalan keluarnya Kita nggak tahu pasti apakah sampai di bulan April ini Paparan uh, Corona ini Apakah sampai Mei atau sampai kapan Kita tidak tahu Justru di situ Bapak Ibu Saudara Saya mengajak Bapak Ibu Saudara Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan itu Tapi justru di situ ada tawaran ke rumah Tuhan Yang berkata kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Bagaimana kita bisa mengecap Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu? Sebut contoh bapak ibu saudara. Kalau kita pergi misalkan ke satu restoran, kita lihat ada menu yang banyak di sana, ada makanan bermacam-macam di sana. Kalau kita nggak rasakan itu, kalau kita nggak nikmati itu makanan itu, kita nggak bakal tahu. Nah Kembali kepada Firman Tuhan tadi, kecaplah dan lihatlah. Berarti kita harus merasakan dulu. Ya, kita nikmati dulu. Betul nggak Tuhan baik? Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Tapi justru di situ firman Tuhan datang. Kecap! lihat Tuhan baik! Kalau kita berlindung kepada Tuhan. Kalau kita hanya yakin dan percaya kepada dia. Saya sangat yakin sekali. Mungkin di sebelah kita. Mungkin di sekitar kita. Ada begitu banyak saat ini sedang ketakutan. Tapi justru di situlah Tuhan mau pakai kita. Untuk menghibur mereka menguatkan mereka untuk merasakan betapa Tuhan baik untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah oleh sebab itu, loh, ibu sudah jangan pakai logika logika sekarang ini tidak digunakan lagi bukan artinya tidak penting bukan itu maksud saya logika memang penting tapi lebih daripada itu sekarang yang dibutuhkan adalah iman kita keyakinan kita Penyerahan kita total kepada Tuhan Sebab dia berkata Tuhan adalah gembal aku Aku tidak akan kekurangan Bagaimana mungkin kita bisa merasakan kebaikan Tuhan itu Kalau kita tidak datang, kalau kita tidak serahkan seluruh kehidupan kita kepadanya Bapak ibu sudah? firman Tuhan tadi berkata Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Disambung dengan ayat berikut berbahagialah orang yang berlindung padanya wih luar biasa ayat ini berbahagia, kenapa kita bisa berbahagia? karena kita merasakan, karena kita mengecat betapa baiknya Tuhan itu maka kita menikmatinya berbahagialah orang yang berlindung berlindung berarti ada naungan dari Tuhan ada kafir dari Tuhan ada penjagaan dari Tuhan menjaga kita siang dan malam waktu kita di rumah oke saat ini mungkin kita disarankan oleh pemerintah bahkan oleh gereja ini oleh pd supaya kita ada di mana social distancing artinya apa? jaga jarak ya kita ikutin aja dulu ya kan sekarang ini kan kita sudah banyak diberikan peninduhan-peninduhan kalau kita misal dari luar sering cuci tangan 20, 20 detik harus cuci tangan supaya bersih terus minum, minum air hangat Jaga kesehatan, jaga kesehatan tubuh, supaya apa? Imun tubuh kita kuat. Tetapi saya pikir bukan hanya menjaga kesehatan kita secara jasmani, tapi lebih daripada itu secara rohani, secara roh. Kalau kita roh, kita kuat, saya yakin, kita mampu akan bisa bersyukur. Kita mampu akan apa? Kita akan mampu terus berserah dan meyakini, bahwa oh, janji-janji Tuhan itu dia dan saya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Alhamdulillah, janji-janji Tuhan itu datanglah kepada dia. Dalam doa, diberikan Tuhan kita kesempatan untuk secara pribadi, Berdua untuk keluarga, saling bergandengan tangan. Kalau di rumah kita yang sehat semua, boleh bergandengan tangan seketika, ya, supaya apa? Supaya kita merasakan bahwa kita saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka jalanilah hari-hari ini -hari bersama-sama dengan Tuhan. Tetaplah, nikmatilah. Yakinilah bahwa janji Tuhan itu ya dan aneh. Berbahagialah orang yang berlindung kepada. Pastikan Bapak Ibu saudara, Tuhan oh, Engkau adalah orang-orang yang berlindung karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.